Nah, so bang istu mugi buki lekas prasto wajar dalam labuhan andratom yang itu papa udah dikinter menikuh meninjik udah dikinter mengahat wakil sore kawal ceritimah kiri Assalamualaikum kita saya selamat yang bisa yang yang teman-teman kepancong, jagoan tadi datang. Itu penting Oh, itu sama. Jangan yang, kepan. yang, kepan. yang, kepan. yang kepan samping samping, samping. Ya. Ya, Cialasi, yang cepat monggo <tuh> Yo, <rasainimbo. laughs> Pada rasain, Thank <laughs> <laughs> you. jauh kami jauh hanya kawan ulas Maret Warso so, bareng sebisa masyarakat di depan Juga menggap jauh dalam Thank you. kamu tembi kirim nang sama ya.